Dalam tutorial belajar CEO ini, saya akan memandu Anda melalui proses penelitian pesaing. Pada tutorial sebelumnya, kita telah melihat bagaimana menemukan situs web yang serupa atau pesaing ke situs web yang akan Anda bangun atau kenice, di mana Anda telah memutuskan untuk membuat situs web Anda. Dalam tutorial belajar CEO ini, sebelum menunjukkan kepada Anda bagaimana menemukan kata kunci peringkat teratas dari pesaing Anda, Pertama-tama saya akan memandu Anda melalui seluruh proses tentang bagaimana saya akan menemukan pesaing saya, situs web mereka yang serupa dan kemudian kata kunci teratas dari semua situs web yang serupa karena ini akan membantu Anda meniru proses analisis pesaing ini saat Anda membuat situs web. Seperti yang saya katakan di tutorial sebelumnya, mari kita asumsikan skenario ini. Saya akan membuat situs web tentang chord gitar ulasan dan kunci gitar lagu-lagu Indonesia. Jadi saya telah mencari di Google untuk situs web Hot Gitar Teratas. Hasil pertama itu sendiri adalah tautan yang berisi daftar situs web tentang Chord Gitar Teratas. Tetapi saya tidak dapat menggunakan daftar itu untuk saya gunakan. Karena Anda mungkin tidak mendapatkan tautan seperti itu dengan daftar pesaing pada pencarian Anda. Jadi, biarkan saya menemukan daftar saya sendiri. Biarkan saya beralih ke hasil pencarian berikutnya. Chord Indonesia dan Cotela yang saya tahu situs web ini dengan sangat baik, karena saya sering membacanya. Chord Indonesia adalah situs web populer untuk chord gitar, hal yang sama juga berlaku untuk chord Indonesia. Ulasan terpercaya yang menerbitkan ulasan untuk kunci gitar lagu-lagu Indonesia. Mari kita asumsikan bahwa saya hanya mengetahui situs web ini di ceruk ini. Yaitu berita dan ulasan tentang chord gitar. Jadi bagaimana saya bisa menemukan situs web yang mirip dengan 4 situs web ini? Seperti yang saya katakan di tutorial belajar CEO sebelumnya. Mari kita langsung ke alat terbaik yaitu web serupa. Di mana saya akan memasukkan URL dari 4 situs web ini, Chord Indonesia, Chot Frenzy, Chotela, dan Chord Indonesia. Anda melihat peringkat global untuk Chot Frenzy kira-kira 183.000, sedangkan yang lainnya berada di kisaran 10.000 hingga 15.000. Saat memilih pesaing, jangan memilih situs web yang ada di peringkat 100 atau 1000 karena mereka mungkin menulis tentang banyak hal, seperti hiburan gadget, politik, sains dan banyak hal lainnya. Mereka bisa saja mendapatkan otoritas domain yang tidak terjangkau jumlah. Anda tidak dapat menargetkan kata kunci pesaing seperti itu pada awalnya. Jadi saya sarankan Anda untuk memilih situs web pesaing peringkat global dari 20.000 hingga 50.000 peringkat Alexa atau peringkat global web serupa. Sekarang biarkan saya melihat pesaing chordindonesia.com di bawah pesaing dan kesamaan. Saya punya Cot Frenzy, Cotela, Chord Indonesia, dan lain-lain. Biarkan saya mengklik semua thumbnail ini dan membukanya di tab terpisah. Di antara situs Chord Indonesia ini, Anda mungkin akan menemukan web dengan peringkat global kurang dari 5000 dan peringkat kategori kurang dari 100 yang terlalu kompetitif untuk ditargetkan. Untuk situs web yang lebih baru, di sisi lain Anda juga akan menemukan web dengan peringkat jauh lebih tinggi dari satu juta yang berarti mereka memiliki lalu lintas yang terlalu rendah untuk ditargetkan jadi jika melewati situs web ini daftar kita menjadi chord Indonesia Cotela dan chord Indonesia sekarang izinkan saya beralih ke cotela yang telah mendapat peringkat Global sekitar 13.000 Ayo pergi ke pesaing. Hampir daftarnya sama dengan Chord Indonesia, Chord Indonesia, dan lain-lain. Tidak termasuk mereka. Saya mendapatkan ChordFrenzy.com, inilah pesaing ChordFrenzy, yang telah mendapat peringkat global sekitar 180000 Jika Anda mengikuti tutorial belajar CEO ini, artinya, jika Anda memahami dan menerapkan setiap faktor CEO yang dibahas di sini, anda juga dapat mencapai peringkat global 100.000 dalam rentang waktu 3 hingga 5 bulan. Dia ya tentu saja, Anda bisa mendapatkannya. Dan apa lalu lintas Anda? Setelah Anda mencapai peringkat ini, Anda akan mendapatkan sekitar 4.000 hingga 5.000 pengunjung unik setiap hari. Dalam keadaan itu, Anda harus mencapai peringkat 100.000 ini di Alexa atau peringkat global web serupa. Sekarang izinkan saya melanjutkan proses ini. Tidak termasuk situs kompetitif tinggi dan lalu lintas rendah. Saat memilih, gunakan batasan Anda sendiri pada peringkat. Saya membatasi diri saya dari sekitar 5.000 hingga 500.000 peringkat situs web. Anda juga dapat memilih yang sama atau menambah atau mengurangi kisaran berdasarkan ketersediaan pesaing di ceruk pasar Anda. Cari saja 10 pesaing di ceruk Anda untuk mulai menemukan kata kunci teratas dalam kasus saya. Saya telah memilih 5 pesaing, termasuk Cor di Indonesia, Cotela, dan Cor di Indonesia. Semakin banyak pesaing, semakin banyak kata kunci organik teratas yang akan Anda dapatkan untuk ditargetkan. Namun, ini juga melibatkan lebih banyak pekerjaan yang akan Anda lakukan. Sejauh ini saya telah menunjukkan kepada Anda, bagaimana menemukan pesaing Anda dan situs web mereka yang serupa pada tutorial belajar CEO untuk pemula berikutnya. Mari kita lihat bagaimana menemukan kata kunci organik teratas dari pesaing Anda. Pada tutorial belajar CEO selanjutnya Anda dapat belajar mencari kata kunci organik teratas dari pesaing Anda.